Ya ya ya ya. Sudah ya. season 14, empat. Eh maksudnya? <laughs> <laughs> apa? Maksudnya season gamenya? Oh <laughs> benar. Enggak kan? uh, tahu. Sudah <laughs> udah, udah, udah banyak gitu loh. Iya, ya ya ya ya. Bisa aja kamu ngelesnya? Uh, iya lah. Harus. Ada. Serius banget Gil ini. Oke. Okay. Masih menunggu untuk band yang pertama dari Gameflix Arrow Wolf. Ya tapi menurut Cornet ya, iya, aku mau nanya. Jangan ada sesuatu ya, Valpa? Enggak, ada. Apa tuh? Kira-kira Jill main badang lagi Kira-kira Jill main badang lagi enggak? Kalau misalkan, yeah. cownya kebuka, cownya kebuka, Jill masih cow. Kalau okay. ya, oke. Okay. Okay. Ya yeah, kita lihat ya. Ini kayaknya. Apakah kali ini Cornet bisa menebak karena Cornet tidak bersama dengan Ranger Mas? Oh. Biasanya aku kalau sama tapi, Ranger Pemas tuh selalu salah. Tapi gitu. ada Ranger emas di ruangan ini. Benar juga ya. <laughs> untuk hal-hal buruk yang terjadi di hidupnya Cornette tuh karena Ranger Pemas. Well, well, well. Oke, nih show gak ya? yang depend ya? Bisa palir ya kan, takut palirnya. Palir ya. sih, palir, oke. Okay. Ah. Apakah show dipik Cornette menebak untuk Gen Flix Air Awam? Wow. first pick-nya. Yes, show! Oh. ya, sudah aku bilang kan. Udah aku bilang, ini pasti jil nih pakai nih harusnya nih. Aduh. nih ya. Dia mungkin Mars ya kan. Dan, Wah. oh, oke. Okay. Okay. Karena kufranya di bend jadi groknya tetap sama, tapi digantikan -diga dengan kajak. Ya karena enak juga kan bisa ngedes tanpa harus bouncing ball Dan ini ngecutin sih enak, tapi masih ada cow yang bisa melakukan stun. Jadi harus hati-hati pas lagi narik. Yes, dan Hari aduh. terbuka lebar memang, tapi... Terizla, hmm. masih ya, masih tetap dengan apakah Yor Akan ya, tidur akan, lagi. Ya, apakah dia akan tidur lagi di tempat yang sama. Ya, ya, ya, ya. Apalagi ini first pick ya, jadi bener bisa hmm. jadi tapi oh. Lemon. Lemon, hmm. L -L -L. masih 100% ga? Ya, masih 100% ya? Masih 100%. Lunox Lemon di MPL Season yang keempat, hmm. belum terpecahkan dan masih 100% kemenangan. Wow, double L. Apakah di game yang ke-3 kali ini akan pecah win Bisa jadi Bisa pecah. jadi pecah. Jadi berapa? Jadi 7. Jadi 7? Ya. Kenapa 7? Kan win streak-nya 6. Apa sih? Karena kan game dia 100%. E, iya bener. Iya, kalau menang lagi 7. Iya bener sih, enggak salah. Volva selalu bener dan tidak akan pernah salah. Dan kita akan melihat di sini untuk band yang ketiga. apakah ke arah tank atau fighter? Enggak, enggak mungkin tank. Fighter kah? Kalau tank, bisa aja sih Lolita masih oh, ada. Oh, ternyata. Okay. Lolita masih ada, masih enak juga untuk ngejagain Harit. Soalnya udah ada grok sama kaja. Oh enggak, aku kira Gen Flix. Kira. Eh, iya kan Gen Flix buat bandnya nya RRQ. Hmm. ya bener juga. Nah gimana sih Ludut? Nah. Oke, okay. kita lanjut lagi di band yang ketiga. Untuk timnya Gen Flix enggak boleh pakai tank apa nih kira-kira? Lolita. Lolita kah? Iya. Boleh sih Lolita. Enggak boleh kalau di band. Tapi ternyata, masukinnya yang dihabisin ya kali ini ya, ya, okay, ya. Okay. Menarik, gak ada, menarik, kot, menarik. gak ada, apa -apa. gak, Granger gak. Lagi. gak Coppy, Lolita masih ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, ada, ada, gak ada, Berarti Tuturu tiga game tuh masih dengan hero yang sama ya? Iya. Tuturu tuh setia banget ya. Hero aja sama terus. Hmm. Gimana lagi kalau misalkan pasangan ya kan? Oh uh, uh, iya iya iya iya. iya. Iya iya yeah, apakah, iya, uh, iya iya iya. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Eh, ketawa kamu kenapa begitu? Enggak, saya saya cuma ketawa aja. Oh, uh, maksudnya Tuturu dia terus kamu ketawain? Iya, maksudnya dia setia, cinta uh. bagus dong itu hmm, hmm, hmm. ya saya sih berharap aja wanitanya senang aja gitu ya oh, gitu. benar juga uh -huh, iya, benar iya. juga tapi kali ini akan main gelap-gelapan dengan card benar yes hellcard dan gelap-gelapan di yeah. akai masih jadi pik. Hmm. -Kai. berarti tidak bermain Warsman dan memilih untuk bermain assassin card dan ditemani oleh panda yes berapa tapi ini susahnya adalah lalu. hanya harith yang menggunakan French attack lapu lapu lapu Apakah uh, lapu-lapunya, oh iya benar, udah diganti, udah diganti. Bentar, bentar, finnya pakai pake lapu-lapu, oh. Udah nah. diganti, Pak nah, ya. Bang. Iya, iya, bercanda dia ya. Bercanda, enggak bercanda, switch aja. Oh, switch aja, oke. Okay. Satu rival dari RRQ, mm -hmm. dan satu lagi dari Jill, dan kali ini Kido memakai Retri tidak memakai rival, dan dua stun oleh Panda dan juga Hellkart. Oke okay lah, inilah dia 10 hero dan 10 spell yang digunakan yes. dari kedua tim. Kayaknya kalau misalnya dia pakai rifle agak kurang ya kalau untuk tidur. Karena kan kita tahu movement Smith dan juga ada chronodesk yang bisa dimaksimalin oleh seorang harit. Jadi gengnya cepat. Tadi kok tiba-tiba ada gambar wanita Oke kita akan menuju Land of Dime di game yang ketiga antara Rar versus Genflix Arrow. Tapi sebelum itu aku minta MPL Arena, mana suaranya? Woi, itu suaranya rame, Pak. Iya, yeah, tapi yeah. ya kita lihat, apakah RRQ uh, udah tuh? Tuh, lihat ya, udah nongkrong ya. Itu, Weh. tuh, kayak pada tuh, Budek Monster sekarang ngevlog ya, jadi vlogger dia tuh. Dia tuh, jadi, itu. Tuh. Itu. Ya, jadi vlogger. Hai hmm. guys, what's up guys? Legit uh. again with me, Clara Monsta. kalau oh. itu yang pake kacamata, rencana pas jadi apa? Jadi ya, jadi ya tau ah. Game mau jadi apa aja? boleh dah, tuh lihat tuh. Hmm. <laughs> Aduh, sulit, sulit, sulit, sulit. Oke. Okay. Apa tuh? Oh ada Yael-Yael ya? Viva RRQ Oh, oh, oh. ada ikan okay. paus. Ada ada ikan paus ya? Ada ikan paus. Karena dari tadi, di game yang pertama dan game kedua itu belum ada Ranger Emas. Jadi gak ada problem sama sekali. Ya ya betul. Aku Karena setuju banget. ada Ranger Emas datang ke MPL Arena, jadi ada sedikit problem dan kita harus menunggu terlebih dahulu. Yes, yes, yes, betul. Aku yeah. setuju banget sih. Memang... Ada hal-hal ya. negatif benar, dari benar. Nah, seseorang. Nah ini, ini seperti yang selalu kita bilang ya. ya. Kalau misalkan hal-hal buruk tuh datang ke hidup kita, ini pasti gara-gara orang ini. oh wow. so, lihat. Aduh. Tuh, udah berasa nge -flop. Lihat tuh, so, lihat. Aduh. udah-udah, eh, eh, eh, eh. jangan ditarik. Nanti rusak, Nanti gak bisa rusak. ganti. Iyi. Aduh. Kau kaki panjang sebelah. Ya. <laughs> Oke, okay, kita akan masuk tampaknya di game yang ketiga antara Genflix melawan RRQ. Dan menurut Kornet, apakah line up ini dari RRQ terbaik atau jangan-jangan line up yang sebelum yang ada R7? Aku kalau misalkan melihat yang sekarang, jujur aku lebih suka yang sekarang sih. Kenapa tuh? Aku melihat ada Tuturu dan juga ada Billy. Tapi kalau misalkan ngomongin soal line up ya, semuanya RRQ tuh sepuluh-sepuluhnya super bisa dimainin gitu loh. Iya. Yeah sayang aja Mobile Legends lima kan? Iya. Tapi tim... itu kalau bisa sepuluh main tuh main ketsal mereka, <laughs> main bola tuh. Ada. Oh, tapi kita lihat George. Ya cuma dapat dua tapi kali ini Finn berhasil di tekdown dengan cepat. Oh, -oh dan harus kehilangan satu hero nya. Yes, Jadi rap, ya serap. Serap Saudi pun juga miss di beberapa peluru. Empat peluru kalau nggak salah. Hmm sedikit berbahaya untuk arah -ar kita okay. tapi Silent. Billy Lepisan. masih oh. bisa kabur, Finn arah oh, benar. Yes, ke arah atas tapi tidak bisa lewati kali ini Shadownya oh, dan langsung konstan yes. Oh my god, dia menunggu sampai akhirnya Billy balik datang ke arah arawat dan langsung kita lihat di sini dibalaskan ada Lemon juga satu hit, satu lagi. hit lagi dan didapatkan Hellkarta juga oh, harus oh, hilang, tapi bala bantuan bakal datang ke arah, ke arah atas. Lemon masih ada ultimate yang jadi bola-bola lucu dan kita lihat di sini langsung flicker ke arah depan terkena Sage. Saban force. force. Dan kita lihat di sini Finn mencoba untuk bertahan tapi kita kanan lihat kiri ke depan. kanan kiri. Tapi bisa Chrono Dash yes. dan mendapatkan satu lagi. Yes, memang cow-nya bakal Kenapa diambil sepuluh. tapi kalau kita lihat ini keuntungan masih di arah Gen Flick. Well, Waduh. Yang salah tadi ternyata Jill-nya pakai choke. Benar, benar. Ternyata gilnya apa pake cowok. Oh iya, gilnya yang pake <coughs> cowok. Iya, iya, iya, iya. Soto ya emang Kornet ya. Tapi oh, benar cowoknya diambil iya, sih. Iya, cowoknya diambil. Oke, okay. dan di arah bawah sudah mendapatkan nampil keempat ya, Tuturu. Sudah yes. menggunakan Granger-nya. Kita lihat sini Turtle menuju di arah bawah dan ada fun fact. Menjadi pemain pertama yang berhasil mendapatkan MVP untuk timnya tiga kali berturut-turut. Waduh, bisa jadi nih yang keempat besok fun fact nya gitu tuh. Bisa jadi, nambah terus ya. Yes, betul sekali, tapi oh, V dalam keadaan yang sangat-sangat dikeluarkan, <tuh> dan Darklight like Paul juga digelapin. Dan bahkan kita lihat di sini, Turtle yang terbuka bebas untuk Gain Flix Arrow Walk. Yes, Tutri. Yor Yor dalam bahaya kali ini, Yor langsung ke dua yes. Tapi lihat Arafel dari Jill tidak menghiraukan temannya. Dan kita lihat ternyata Desonata Sonata tidak berhasil mendapatkan Turtle. Dan langsung di oleh Kido Gemas. Betul sekali. Dan juga Jill berhasil membuat lapu lapo tidak mendapatkan apapun oh. di arah atas. Lemon oh. terkena Jeet Kundo tapi tidak ada. Gifted Pilihnya di arah belakang ya Mas ada dan kita lihat ada chaos asal dari Lemon dan nah, didapatkan satu untuk Marsya. Chief dan Reisya bisa kena dua ditambah barrier yang berhasil mengurung seorang Marsya yes, dengan yes, akhirnya tidak ada thousand pounder ini menjadi kematian. Tapi lihat Wat akhirnya bertukar posisi dengan seorang Jill kali ini. Hmm. Lihat sekali di atas kali ini Billy. Bahkan kita lihat oh my god Lemon mendapatkan your-nya. Yang harus tumbang, dan bahkan Gido gemas sudah munang zaman force. Tapi masih cukup tebal dari seorang Finn dan dia kehilangan cukup banyak mana di arah tengah. Ya, sebetul sekali penalti zone sudah dikeluarkan. Billy masih ada setengah lebih darahnya. So, masih cukup aman untuk melakukan jungle. Mungkin dia akan sedikit mundur karena ternyata ada tiga pemain dari Gen berada di lini atas benar sekali gitu masih di bawah dan di arah bawah Danfield di keluarga. tapi kita lagi di sana mencoba untuk mengincar Tuturunya masih ada pelikar. dan bahkan ditendangnya Kadet Dan Sonata kita lagi di sana tuturunya double kill. ada rival juga dari seorang Jill mencoba untuk mendefend di arah bawah tuturu masih cukup berani mencicil seorang Jill di arah bawah satu lagi kritikal masih miss ternyata dan bahkan kita lihat marsianya mulai dicicil lemon gitu tapi masih ada regenes ada tuturu juga Kilix nih. didapatkan oleh tuturu dan dua Ketika gitar Tartal akan muncul. 7-7 sekarang ada dibalikin begitu aja. Hurricane Des benar mementalkan lemon, tapi masih ada tiga pemain dari RRQ di bawah sana. Sementara ini Harith, kayaknya udah mulai kebingungan, harus sekarang mana sementara kali yeah. ini. Iya, ditaprak. Dan bahkan dibalikin <susur> lagi itu turunnya, dapetin satu poin kill. Menjadi 8-7 kedudukan sementara. Ya yes, betul sekali. Yor juga udah mulai ketahuan oleh Liam, karena memang Liam sudah melihat di sana, tapi... Well, well, well, kalau kita lihat kayaknya Yor ingin sekali lagi iya, tidur iya, di Arabus. Iya. Benar sekali, iya, iya, iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan kita lihat juga sini sudah ada tiga pemain dari Genflix Aerowolf. Mencoba untuk mencolek turtle-nya, ada Pkin juga. Das, harus atleti. Ini Yornya bisa makan diam sih. Oh lihat mengincar ke arah Lunox tapi masih di cover oleh Finn. dan bahkan masih bisa beli ke arah belakang dan turtle nya di reset lagi, dikasih tembok lagi. Wat yang yeah, mencoba untuk menamankan turtle nya. Dan kita lihat tuh dan juga lihat kido gemas belum ada tarikan kaca dan kita lihat damage ya dari kronodes dari seorang kido gemasan bakar, harus kilaan Lunox juga Billy mencoba untuk maju tapi Swiftness nya tidak mengenai siapapun. Yes, yes, yes, tapi lihat tuturnya berhasil mendapat yang satu, tapi kali ini Marsha lompat ke arah belakang sana dikurung kali ini. Masih bisa kabur walaupun ada barir dari Finn. Finn hanya mengecek saja ke arah belakang, tidak ada lebih lanjut. Tapi ini tank lawan tank, wait tank what? Tank lawan tank, oke. Okay. Oke. Okay. Oh Harith, Kiddo. Zaman-zaman force, tidak uh. konek langsung wild charge begitu aja Menuju ke arah rumah dari arah Rikyu. Benar sekali, dan kita lihat sini buff buffnya. Mm -hmm. Coba untuk diamankan dulu oleh Lemon. Ya ternyata tadi uh, walaupun sempat satu tukar satu, Tuturu masih bisa mendapatkan kill. Ini Marsman sih bisa dibilang pagi-pagi ah, udah dapat 5 kill loh. Dan dia pakai bantianter juga dapat 100 yes. gol tambahan. Benar-benar lumayan lah untuk early game. Ya tapi 99 hmm. pak, sama terus lo kill nya. Trade yes. kill terus, zaman first udah dibuka tapi uh, nggak ada siapa-siapa yang kena. nggak uh, dapet deh. Hanya yes, tanah yeah. saja. Oke. Okay di area tengah kali ini ada watt juga apakah silence-nya akan mengenai lemon tapi ada Liam meng mengcover dan kita di sini Woo! ada thousand pounder dan bahkan kita terkena silence juga lemonnya tidak ada ultimate dan bahkan harus hilang begitu saja Nah kita lihat sini finnya belum ada Zaman Force belum digunakan, Liam juga masih menunggu. Tapi kita lihat di arah tengah sudah ada minin yang masuk dan mulai diajar Firnya dan Zaman, Zaman Force, Force. Arah belakang. Tapi kita tidak ada Sipten Red juga dan bakal harus hilang dengan tutur DBS terlalu besar. Yor juga dikejar dan kita lihat masih ada flicker. Mm. Rondonya gagal untuk menangkap tapi kali ini tarotnya bakal diambil oleh Genflix Arrow Wolf mulai memimpin tampaknya Watt free farm lumayan banget dari tadi. So, uh -oh. kalau kita lihat RRQ mulai tidak bisa melakukan apapun ketika Lemon yang diculik pertama kali dan silent dari Awat atau What itu sangat mengganggu banget ya. Ketika dia mau melakukan brilliance order nggak bisa sama sekali. Padahal okay. tadi sebenarnya kalau di lebih know, dulu thing oleh thing. seorang Drop, drop. itu masih bisa kabur kayaknya, kayaknya ya. Yes dan Turtle sudah mulai muncul juga. Ada empat hero dan ada Billy juga. Siren belum digunakan. Ada Yor. Mulai maju ke sana. Belum ada tarikan maut juga. Masih sabar menunggu dan bahkan dua of Dragon dilempar ke arah Turtle kali ini. Tapi Tartel aja tapi lihat ada Marsha, dan bahkan langsung di lock dijepit begitu saja. Finn mulai datang dengan menggunakan arrival dan bahkan di sini sudah tidak ada ultimate juga dari seorang Yor dan Marsha. Billy benar-benar salah jalan dan juga timingnya tidak pas kali ini zaman force dibuka langsung saja mencoba menculik seorang Finn, tapi masih bisa di counter balik. Benar-benar agresif banget ya permainan dari Genflix Aerowolf dan menuju ke arah turret kedua di bottom lane. Coba tuh, diamankan, didapatkan Dash. begitu saja cukup mudah untuk Genflix Aerowolf. Mendapatkan turret di arah bawah. Walaupun 6 kill yang dikantongi oleh Tuturu, tapi damage ya belum bisa menghabisi semuanya. Terlebih lagi dia granker, bukan cloud. Dimana susah juga ketika melakukan rhapsody. Ketika rhapsody, yaudah enam lurunya cuma ke satu arah saja. Nuh. Dan... Tampaknya masih utuh juga ya, turret dari Gen Aerowolf. Yeah. Hanya ada satu yang sekarat di arah bawah ya. Caya... Itu kayak bayangan sih yang di bawah. <laughs> Sumpah. Dan... Lihat Yor, masih menjadi frontlinernya, masih di depan dia. Mencoba untuk menunggu Tambahkan Mars ya sudah lompat 1, pounder, Tapi kita lihat pinnya Juga diharas begitu saja Oleh Kido Gemas Belum ada ultimate yang tapi lihat, Langsung ada seorang Yor, tapi cukup tebal. Dan bahkan yang gemas melompat karena Belum ada ultimate yang gunakan Billy terkena Belum ada lihat yang gunakan tapi Liar dari ada ultimate dan harus tumbang begitu saja. Tuturu tidak bisa mengeluarkan damage yang cukup berlebih. Dan bahkan oh, tuturunya, tapi lihat Belum oh, ada ultimate yang tapi ada yang tapi ada Bahkan enggak ternyata, Yor. Masih bisa kabur sama workforce kedua dibuka. Wild charge-nya udah connect, tapi Finn tetap dalam masalah kali ini. Oh. Satu orang down, Lemon bakal iya, di Kido Untuk Kido gemas. Oh my God, dia berani langsung dash ke arah depan. Dan kehilangan tuh di arah atas, oh my God. Kita lihat di sini, Gen Flix benar-benar memegang kendali di game hasil, yang ketiga. Hasil, hasil. Zaman Force bisa dibuka lagi oleh Kido kemas. Belum dibuka, zaman dibuka sekarang. dibuka lagi. Dan ditarik, takut gak peduli, masih bisa kabur tentunya. Ada Jill wow, yang nge -nge menjaga nge -nge dia, nge -nge. dia, dia rili di belakang. Oh dan ini Peter terdiada tengah jadi didapatkan dia. Desonata, ya, Desonata masih cukup tebal dari seorang Jill dan kita di sini belum ada kritikalnya cukup berbahaya. Tambahkan bahkan Finn nya belum digunakan di daerah kill yang penuh lagi darahnya. Kidok emas nebein turret yang kita lihat di sana Mas. Oh masih satu itu lagi. Dia langsung mati oleh seorang fin. Tambahkan lemon-nya mulai maju kah belum ada case South. dan kita lagi di sini masih sabar menunggu. Oh terkenas lemon. Rapsodi kah enggak kena siapa-siapa. Masih bisa memukul mundur sedikit. Setidaknya Lot Lord sudah hadir. Ini menjadi ancaman atau bisa menjadi kebaikan untuk Aran. Nah, Kenapa? Kalau dia bisa nge ini, jadi nilai plus untuk bernafas sedikit lega. Benar sekali. Silence, zero dari watnya. Ini benar-benar kayak ganggu, -ganggu banget, banget. banget sih. Benar -benar. Sudah gitu kalau misalnya darkening-nya dikeluarin, dia langsung keluarin nightmare-nya juga. Langsung gak bisa ngaren kayak sesel ke mana-mana. 8 ke yang dimiliki Lunox menjadi sia-sia. Yes, dan item yang dibikin sama liamnya juga lebih ke magic ya tampaknya. Yes. Lebih bener-bener kayak biar langsung narik, langsung nge juga. Tapi ya efeknya lebih tipis ya, karena dia gak ada item defense sama sekali untuk yang sekarang. Iya, tapi aku jujur ya, Net. Aku pengen banget komen soal di mana dari tadi tuh dia Walaupun gak pakai blender, dia thousand powder tapi langsung petrify. Jadi kayak on point banget, abis itu langsung hurricane mematikan. Itu beberapa kali aku lihat di Lord, di hmm. uh, arah base-nya, itu keren banget sih. Yes, uh, uh, banget. Dan Lordnya juga diamankan dengan mudah. Nice. Yes. Oh-oh. Uh, ini bakal diculik atau enggak, Marsha masih berada di depan, jail. Hanya ingin membersihkan Minion Shadow Mask. Marcia sudah berada di depan. Satu, dua, tiga, lompat ke... Flip. Lompatnya Power ke belakang. Yes, yes, yes, yes. Power of nature hampir saja melumat dia. Itu bisa diambil enggak kayaknya. Power of nature. Oke. Okay. Dan... Ya, lihat Marsianya menculik seorang gajah. Dan Dual bahkan Duel Dragon dari seorang Yor. Mengincar ke arah Billy dan flikir ke arah belakang. turunnya masih menjaga jarak tapi kita sudah dihabisi satu persatu. King of tidak kita di sini juga Oh my God mencoba untuk Satu bertahan susurunya dan juga lemon tersisa dua orang saja dan Marsya masih mencoba untuk maju dan kita lihat besoknya langsung dihabiskan oleh Ken Flix Aerowolf ternyata Ken Aerowolf berhasil mendapatkan 2 poin dan membuat RRG sulit